Hai guys hari ini mau masak soto kare ayam bumbunya ada A ada satu lagi dua Cinten setengah sendok, merica bubuk setengah sendok makan, kembar bubuk setengah sendok makan, manis jangan dua biji, cengkehnya 5 biji, ada bawang putih 5 butir, bawang merah 5 butir, ada lengkuas dua lengkuas, jahe, dan kunyit satu ya setelah itu kita tambahkan kentang satu dan ada rempah-rempahnya untuk membuat soto dan yang terakhir ada ayam yang sudah dikasih kunyit bubuk serta lada yuk kita lanjut video berikut tidak amis kita kasih desaku. So, cukup saja ya. Yuk kita lihat video berikut. Ya, kita masukkan kentang dulu. Su dirubah dulu ya. Setelah itu nanti masukkan bahan lainnya. Kita tutup dulu. Ya, setelah ini kita presto dulu ayamnya supaya empuk. Sudah saya kasih bubuk tadi ya. Kita masukkan dalam presto. Masukkan air satu mangkok Dan setelah itu Kita rebus selama 30 menit Kita lihat yuk Yuk kita presto ayamnya Apinya sedang ya guys Kita presto selama 30 menit Ya selanjutnya kita rebus Rempah-rempahnya Ada daun salam 4 biji daun jeruk 5 biji dan serai satu ikat dan setelah itu kita masukkan manis jangan ke dalam panci ada cengkeh ke dalam panci dan setelah itu kita tutup lagi kita ulek ladanya ke dalam ulekan setelah kita ulek tapu logon kita ulek kunir dan setelah itu kita ulek jahe nah, kita masukkan laos ke dalam panci dan kita ditutup lagi nah, itu kita masukkan bawang putih serta bawang merah ke dalam ulekan mari, mari. kita tambahkan garam satu sendok maaf kelupaan yuk kita ulek lagi a few moments later yeah, ini sudah tumbar dan ada ke dalam ulekan. Ya, ini kentang sudah empuk. Kita ulek dulu ya. Kemudian tadi kita singkirkan dulu ke dalam piring ya dan kita ulek kentang. Kita ulek kentang hingga matang A few moments later ya ini sudah empuk kita masukkan ke dalam panci supaya kalinya lebih lezat yuk kita masukkan ke panci dan kita aduk-aduk dulu ya ya sudah belum mulai kita matikan ya akhirnya kali sudah matang kita angkat dulu ya dan kita pinggirkan Panas, kita masukkan bumbu dan kita korang kareng hingga merata A few moments later. Yeah, ini sudah matang kita masukkan dalam panci tambahkan gula Jawa dan bumbu kaldu ayam ke dalam panci dan setelah itu kita aduk-aduk lagi hingga merata dan If moments like ya kita tinggal acik-racik Ini sayurannya Ada seledri, dan bawang Ada jeruk, sambal, ayam Dan kobis Dan tambahkan tomat Supaya segar Ini kaldunya tadi kita buat Kita coba rasanya Enak nice okay. sekali guys, langsung okay. aja